soal tobat mesti ditomboh darah ulama dekat. rata-rata darah ini mesti ditombo. Merkawas kadung janji nak uang tobat mesti ditompo. Jadi ujutompo. Gak dusunnya ya ongitung ane menaik, paham ya? Tapi ono ulama idaran wajib ditompo. Alasannya apa? Karena Allah kalau sudah janji gak pernah ingkar janji. Padahal merkawes janji nak tobat temtanaan mesti ditompo. Nah masalahnya pada anda kecelok tenanan tak orang. kecelok tenanan? Gak dusunnya ya tobatnya? Kau ini kan gak iso konsisten. Oh Oy, ya mau pengin wangi istighfar, roh babon nggak tut mena istighfar mena, pan ngerasa nih kan jani tangga stofirok ngerasa nih duso, suso ngerasa nih nih tobat mena ngerasa nih nih, ini semua nih, ini mau jadi wali deh, coba boyo dosa kok kebutuhan dong, a betam betenan, uang nara wali, wangi kebutuhan nih, makan pokok sembako, loh dulu jadi kebutuhan, ngerasa kok.